Ini, ah, ini akarnya kelihatan iya <tuk> namanya ya, ilmu begitu ya harus iya ilmunya begitu memang harus nah, disabu jangan disayang ini. itu tadi saya bilang itu penyakit sayang ini dua hari di pulibek <tuk> ya hmm. Assalamualaikum nah, warahmatullahi wabarakatuh akan kita sajikan lagi bagaimana kunjungan pelajar SMK Bunga State untuk melihat pembibitan dan bagaimana proses pembibitannya sampai berhasil <tuk> Kita bisa kecu tapi tidak boleh kita bawa pulang ya Nah itu hadiah saja kita bisa makan kita kunih kita, kita makan tapi bot sudah ada di sungai, makanya di sama dengan jam, tidak ada pilihnya ya. nah, Oke, ada yang bertanya bijinya, iya, enggak, sama dengan jamu mente. Siapa yang pernah makan jamu mente? cuma jamu mente itu bijinya berpisah dengan buahnya? Buahnya yang kita makan, bijinya yang kita jual nah, Kalau ini Justru Lebih senang lagi kalau kita bisa cicipi Baru itu Itu akan disimpan 1-2 malam Supaya hancur Jadi kulitnya itu akan hancur Tinggal bijinya baru dijemur sampai kering Ada hasil pengiringannya di rumah Nanti kita lihat nah, Itu yang siap untuk dijual atau siap untuk dibibit Ayo kita ke tempat pembibitan sekarang Ayo ini adalah ATP kelas 12. Di... Ismail coba yang pertama adalah Ismail, ya, pak, Misi, pak. Mata, Iya, ini kan dari biji kan pak Iya dari biji Nah itu apakah penanamannya langsung atau kita eh, keringkan dulu bijinya Pertama-tama dicuci bersih. Di di bersih, baru kita simpan di kain atau di karung, baru kita tutup dua malang Dua malang Ya sudah kelihatan kan kita sudah tahu kalau kelihatan yang mana di tanang yang mana di nah, luar tunasnya Kan iya kenapa iya. dibawa ke ketahuan kan sudah ada akarnya di hmm. ya, ketahuan seperti itu baru itu baru nah dulu. itulah lihat nak sini bawa-bawa satu keluar Iya bawa satu keluar ah, ini. Iya. Ah, ini nah ini iya ini baru dua hari ini kelihatan ini karna akarnya kelihatan. Iya, <laughs> namanya ya, ilmu begitu harus Iya, ilmunya begitu memang. Harus nah, dicabut, jangan disayang. Ini. Itu tadi saya bilang. Itu ini baru hari, baru hari, hari puli back. Ini. Nah, jadi yang keluar tunasnya di akarnya. Jadi tanah. Tidak iya. dimasukkan. Sudah. Baik ya. ya. Oke. Okay. Untuk tanahnya full solid Pak ya? Solid, tapi biar karena biasa ada masalah oh. Oh, gitu ya. Yang penting nggak yang tanah yang ya. panas Ini yang tanah yang lengke Fungsinya ditutup adalah menjaga kelembaban ya? Ah, iya iya. Hey. Ini kurang lebih 3 bulan ini ah, Ini tiga bulan. udah berapa bulan? Baru tiga bulan ini. Tiga bulan setelah dipindah Atau mulai dari nol Iya, mulai Ayo. dari nol itu yang tercepatnya coklat berbuah usia berapa pak empat bulan tiga bulan bercabang hmm. sampai enam bulan mulai berbunga enam, enam bulan lapan buah sudah positif buah dilihat tapi itu kalau sudah mengeluarkan buah ya dia berbuah terus dia ya. cuma ada yang panen raya ya, panen raya bulan lima dengan bulan sepuluh oh. panen rayanya itu benar-benar banyak buah keluar ya Bul. Nah, sel se selain itu tetap ada tapi sedikit ada. ya, artinya sedikit, tidak putus sedikit. ya, tidak, tidak putus. putus nah itu bagusnya kalau coklat nak. dia kalau sudah berbuah begini, tidak putus dia, baru dia Pak, hmm. nanya, senangnya. kah kita mau panen hmm. sore, pagi Iya. iya. orang tua anak-anak bisa semua panen, iya. sama sawi kalau bisa nah, harus bagus. harus profesional artinya ini hmm. adalah tanaman keluarga bisa ditanam di samping rumah, depan rumah, asal jangan di jalan. Yeah. Ya. Ya, tofu pokok dekat rumah enggak masalah. Gitu. Nanti yang di sebelah sana itu apa akan ditanam juga Pak itu? Nah, di, nah, mau semu, mulai di pinggir jalan. Kalau pemursi di sebelah sudah ya? Sudah sudah, sudah, sudah. sudah. Ya. sudah mulai juga antungan teman Ada apa apa harapan Bapak untuk pengembangan coklat ini ke depannya, Pak? ya kan kita itu artinya sudah tua apa? artinya hmm. kita membangun membangun, membangun. segala-galanya artinya supaya ada generasi ya. Nah, kan kita ini banyak dipikir kita ini hidup akan mati iya. bagaimana cara kalau mati ada itu, kebaikan rapai, yang ditinggal itu aja makanya ini nak mudah-mudahan langkah awal kita ini mudah-mudahan kalian selesai nanti ada yang ditinggalkan berupa kenangan bibit ya untuk bisa dilanjutkan oleh adik kalian dan bisa dikembangkan lebih luas lagi. Ada yang mau bertanya lagi, Nak? Seputar mengenai bibit. Berapa bulan dipindahkan bibitnya dari tempat pembibitan dari kita, dari kita? Oh, nanti misalnya bisa. Karena oh. langsung begini yang penting bisa dirawat, bisa. Oh, begitu ya. Cuma Maka. kalau canal langsung kasih kalau mau Kalau amannya usia sebegini sudah bisa iya, ya. sudah bisa. Tapi biar pembesar begini, tapi nanti kalau keluar dari polybag makanya itu beli bebas ah. sering digoyangkan oh. jangan ditetak. kalau tetap di situ dia makar dia dia masuk di tanah oh, iya. kita itu dua bulan harus digoyang jangan makan akar tunggang Oke okay. okay, bagaimana nak? Kalian sudah ada dokumentasinya? ini untuk jurusan secara umum ya tapi itu ya Paris kita saya dengar masih ada ke kira-kira kalau -kira kita kalau sekolah meminta untuk. ada ada kenapa tidak ada memang kita niat bekerja nah. itu untuk orang ini kita mau jadikan pembelajaran di sekolah dan kita akan update terus bahkan masuk di media sosial atau YouTube atau apa Iya untuk mengikuti bagaimana perkembangan sejak kita ambil sampai begini juga itu iya ini loh hab sekali eh cabeknya ya Allah cara memetik cabe begini ya harus ikut anunya ini ini hanya selingan iklan ya Ah. ambil yang merah baru eh jatuh lagi jangan simpan di kantong kayak bapak itu bisa dibawa ke rumah bapak eh ini sudah selesai ya baris itu dah ambil foto foto dulu kamu mau turun di situ duduk duduk atau apa kalau ini insya Allah aman dari penjaga air ndak ada ya kamu harus foto ya, kita foto bersama dulu lah. Foto bersama. Silakan ya aku dulu ya, gimana? supaya buat lagi ya. ada Gimana, mana cantik ini daripada kamu? Wih, jangan sama kompos saya anu. Dengan tanaman pak, ah, ini yang paling subur ini. Nah, setengah matang. Kalau sudah terlalu matang, ndak, enak sudah nunya di dalam. Itu dah, sudah mm -mm. Saya, saya tidak eh, ada videoku saya. Cuma mau video. Islam tetap putih di dalam, walaupun merah dia, walaupun dia coklat, mau hitam, mau putih, tetap hatinya emas. Hmm. Ini penanamannya dipancang enggak, Pak? Ah, iya. Iya, sama dengan sawit. Nah, benar. Pintar menanyakannya. Iya. Nanti ada foto bersama. Iya. Ya, itu dihelim, itu ah? situ.